Baiklah para sahabat selalu manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini ada sebuah kata-kata bijak persahabatan ya untuk kita semua dari L2W.ID perhatikan kata bijak L2W. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini Siapkanlah masa depanmu sejak kini Wow, Masya Allah banyak persahabat ya Ini kata bijak banget Siapkanlah masa depanmu sejak kini Mudah-mudahan kita semua, warga Konoha Pecinta Leslar dimanapun berada Mudah-mudahan kita semua bahagia Dan tentu kita juga selalu dimudahkan apapun segala urusan kita Amin dan berikutnya, persahabat, ada info juga untuk kita semua. Info kita dapatkan dari Senolvuti skor bilar Perhatikan, persahabat, ya. Kita diharuskan untuk voting. Leslar learn metaverse. Disimak di kalimat info caption yang dituliskan di unggahan ini. Vote ini yuk, bentar. Link ada di IGS. Gak pakai user dan daftar ko. Tinggal klik linknya. nya Klik vote, ikuti arahannya. Kalau sudah selesai, ulangi tiap 1 jam. Biar Leslar Metaverse naik posisinya. Itu ya, persahabat ya. Kita semua dihebaw untuk voting Leslar Metaverse. mudah mudahan persahabat ya, dukungan semakin banyak diberikan dari orang-orang baik yang tulus, mencintai Lesti dan pilar. Untuk cara votingnya ada di IG nya Sental Putih Bilar Persahabat tinggal langsung saja masuk Tinggal voting Karena persahabat voting gak pakai user dan daftar Mudah-mudahan tetap kompak untuk mendukung yang terbaik Buat Bunda Lesti dan Bapak Rizky Bilar Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga ada unggahan spesial Yang kita dapatkan dari Iqbal Fadila Iqbal Fadila ini mengunggah foto barang Papa Bila Ketika momen main bola semalam Wow, Masya Allah banget ya Idola kesayangan Semakin hari memang semakin tampil Luar biasa Apalagi kalau sudah ada di tengah lapangan Pasti di match-nya Ini berbeda banget persahabat ya Masya Allah Dan kita lihat juga salvoq dengan kalimat yang di posting Yang dituliskan oleh Iqbal Vanilla Dalam sebuah caption Keluarga baru lagi, Leslar, Les kejora Wow, Masya Allah banget persahabat ya, keluarga baru lagi nih, Leslar Alhamdulillah, main bola dan sambil kajian islami, Masya Allah Kita juga tentunya salamun dengan kalimat komentar yang diberikan oleh para sahabat Salah satunya dari akun Nenang Uhti mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, Bapaknya Abang El Main bola, sekalian kajian Wits, dapat sehatnya Dapat pula ilmunya, bukal akhirat Amin, wah masyarakat ya Kita bangga, kita bahagia Alhamdulillah, idola kesengan kita Mudah-mudahan, selalu menjadi orang baik Selalu menjadi inspirasi Untuk banyak orang Untuk berikutnya ya persahabat Ada vitamin bahagia yang kita dapatkan Perhatikan di unggang terbaru Teknofi Masya Allah banget persahabannya senyuman yang tentu diperlihatkan oleh BBL sambil tertidur Aduh, Masya Allah banget ya Abang Tafan Penyemangat warga Konoha. Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan juga untuk BBL Kita tentu masih menunggu kejutan lain Dan kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana tetap stay tune Dan tonton channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.